Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Leslar, Dimanapun kalian berada, di Spotify kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Les di Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah persahabat leselah dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di pagi hari ini Ke kabar pertama persahabat kita lihat Ada kabar spesial dari Mama Hredi Di akun pribadinya Ibu tercinta lesti Mengunggah sebuah postingan kebersamaan Tentunya dengan si anak Manis Anak tentunya yang sangat Luar biasa persahabat ya Bagi Mama Hredi Yang luar biasa tentunya kita lihat Keduanya sangat Bahagia para sahabat ya Tawa canda mereka mampu membuat kita semakin bangga padanya Ada sebuah kalimat Gerson juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Walaupun kita hidup sederhana Selalu tawa riang Sehat terus ya dek Mama sangat bangga sekali Sama teteh dede Miss you Wow luar biasa para sahabat ya Tentunya terlihat Mama Haredi sangat kangen dan rindu sekali kepada Lesti Mudah-mudahan tentunya keluarga Leslar Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram dari 01 mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Alhamdulillah sehat-sehat mama semuanya amin Dan kita juga lihat komentar lain diberikan dari akun Instagram Aluna Make Up Wedding mengatakan, kita pun bangga mah, sehat selalu buat mamah, dede dan keluarga. wow luar biasa persahabat ya, tentunya dukungan dan support dari para fans selalu kompak dan solid kepada Lesti persahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan rangkaian pernikahan idola kita selalu diberikan kelancaran. Amin. Dan selanjutnya para sahabat ya, kita lihat juga ada kabar spesial dari Susanto Cornelius nih Yang mengunggah sebuah momen spesial semalam bersama Leslar Para sahabat ya, wow tentunya luar biasa kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kita semalam Vitamin Malam Minggu para sahabat ya, mampu membuat kita semakin bahagia Melihat kejutan dari Lesti dan Rizky Bilar dan kita lihat juga sebuah kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut Last night with Dedalesti Kejora yang polos banget Sama bro Rizky Bilar dan boy William 17 And my mentor Ayrin Tanu sahabat, ya? What an honor to have a dinner with you guys Wow luar biasa para sahabat, ya Tentunya kita makin bangga bahwa banyak sekali orang-orang hebat Dan orang-orang baik mendukung, mensupport untuk Lesti dan Rizky Milan. Dalam postingan tersebut kita salafog banget sama Bang Deri para sahabat ya, yang mencil, <laughs> ekspresinya mampu buat kita tawa bahagia para sahabat ya. Aduh, tentunya kita juga makin bangga sama Bang Dery selalu menjaga, mendukung hingga mensupport Lesti para sahabat ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka. Amin ya robbal alamin. Dan kita lihat juga para sahabat, ya, ada sebuah kabar spesial dari Kanova. Kak Nova. Para sahabat, ya Yang mana pagi hari ini sedang berbelanja nih, wow Tentunya kita lihat kebahagiaan juga dirasakan oleh keluarga Kak Nova. Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga untuk keluarga Leslar dan selanjutnya kita lihat ada info bahagia juga bersahabat ya kita hitung mundur dari sekarang 4 hari lagi akan ada acara spesial kejutan bahagia untuk fans less lover lovers seluruh dunia mudah-mudahan ada kejutan yang sangat luar biasa kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar membuat kita penasaran tentunya akan ada acara kejutan apa yang akan diberikan tentunya tentunya Tentunya tungguin saja informasi selanjutnya para sahabat, ya apa lagi. Tentunya Pak Otis Sahijari sudah menginfokan akan segera hadir acara cinta Bedi Leslar. Tentunya luar biasa, mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan. Dan berikutnya kita lihat ada sebuah unggahan momen spesial ketika di vlognya Rizky Billar. Saat Lesti dan Binar ditanya gimana tanggapan kalian soal ramalan yang beredar? Dengan jawaban simpel, tegas, tidak Lesti? bodoh amat, persahabat, ya? Suka bangga sama jawabannya? Mau romantis, kenapa jadi bengek, persahabat, ya? Saat tentunya mereka menjawab bodoh amat ketika ditanya soal malam ramal yang makin the best luar biasa tentunya kita makin bangga pada lesti bilar yang selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk kita semua unggahan tersebut telah dipost oleh akun instagram sandal putih underscore bilar ada kalimat ketsen juga dituliskan tuh mereka aja bodoh amat kok kita repot mikirin gak perlu buang-buang energi buat hal gak guna kapan mereka gak gesrek dah nungguin mamanya tetap aja gesrek Tuh persahabatnya tentunya luar biasa memang tentu Tentunya luar biasa, memang idola kita ini mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia. Mudah-mudahan rangkaian pernikah mereka pun selalu diberikan kelancaran. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan ada kabar baik hari ini, atau pantingin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di pagi hari ini bagaimana kabar kalian? Silahkan berkomentar Bang menurut saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.